Nah itu adalah Karel Dinas untuk Karel berapa nanti saya tulis saja Yang arah ke Jogja Tadi disimpan di depo Stabling Karel 18 Mungkin untuk dicek cekin dulu itu yang dipakai dinas adalah KRL KF Transit pertama. Dan yang tadi singawal awal berapa lupa saya. Yang ini transit pertama nih. Itu K3 1101 Dan seterusnya. Oke teman-teman, itu di sana ada yang mau masuk tuh KA harusnya nih rangga jati kalau jam segini. Sekali saya sum ya. Iya orang rangga Ini KA 112 dua Nah, lah. tadi saya mau mengupdatekan proyek elektrifikasi di peron utara stasiun Solo balapan Nah ini sudah dipasang ini tiang LA-nya. Ini yang kemarin kan yang di video saya sebelumnya masih tergelitak di sini. Nah ini jadi pasang nih di satu perbatupnya. Lewat tuh juga. Sebelah sana juga sudah dipasangin yang ngelanya, hmm. kayaknya kebetulan aja deh, ini keterangan jatuh. itu ke arah Gajati yang mengarah ke Surabaya Gupeng hingga nanti lanjut ke stasiun Jember. والله، الحمد لله، السلام، والحمد لله، الله الحمد لله، والحمد لله orang gajah itu membawa berapa tuh? 1 2 3 4 5 eh 1 2 3 4 5. ya benar. 5 KA eksekutif. Satu pembangkit Ya, satu pembangkit 5. terus satu kereta makan dan 4 KA ekonomi jadi totalnya 12 kereta. cuman cukup panjang 12 kereta tuh ke Jember tuh kayaknya ini termasuk atur panjang di lintas top 9 nah disini oh, LA nya sudah dipasang tinggal mungkin dipasangi fitras terus ground wire messenger wire, kontak wire terus sisa kabelnya lainnya itu apa saya kurang tahu nanti dipasangin di atas sini nah, di Sari, di, di saya di Pulau Sari, hai, hai, hai, hai, mau hai, ke sana oh hai, saya mau menginfokan hai, hai, tertutup untuk kereta pupuk Ini videonya saya stop dulu di sini. Saya mau ngefoto bentar, ngefoto ini bantul menal. Nanti videonya saya lanjutkan lagi. Nah, ini videonya saya lanjutkan. Nah, itu saya sekalian hunting kok San saya stop dulu. ini saya coba ke ujung sebelah sana ya juga mau lihat proyek elektrifikasinya Dengan kami di jalur kita nah itu penumpangnya lari-lari karena tinggal lima menit lagi berangkat keretanya untuk di sisi sebelah mana ini, timur ya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 kalau yang selatan untuk KRL Solo Palur, tapi juga bisa sih ini yang sini untuk Solo Palor yang sebelah mana tuh yang sebelah selatan Jogja Solo hmm, apa ya saya datang ke sini. Nah kalau untuk yang kanopinya nanti mungkin dikasih kabel di tengah-tengah sini. habis itu dikasih kak apa tuh dikasih kabel kabel melintang gitu, terus digantungin perangkat kelistrikannya. Ini untuk stasiun KA terbias apa ya yang jatuh kan itu karalnya tuh coba tebak itu bisa sampai enggak tuh bisa sampai enggak kayaknya enggak sah yang itu lo yang itu lo nih itu ada itu tuh ada itu tuh mau naik oke lah ada <laughs> bias sekalian hunting lagi aja lah sekian so, dulu teman-teman video perkembangan elektrifikasi di Peron Utara Stasiun Solo Balapan. Jika ada kurang kata atau salah kata mohon maafkan dan ini eh, lumayan bersih karena KA Bias baru saja sampai di Stasiun Solo Balapan. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap Stasiun Solo Balapan.